welcome back to my channel ketemu lagi dengan saya maminya Edric dan Kendrick setelah kelahiran anak kedua saya yang sekarang usianya udah satu bulanan. Dan saya mutusin untuk ngebuat video gimana caranya merawat bayi yang baru lahir. Jadi video ini beruntukkan untuk mami yang baru melahirkan ataupun mam be yang sedang menunggu kelahiran babynya. Oke okay, mam, jadi bayi yang baru lahir itu sangat sensitif dan sangat rentan terhadap dunia luar. Soalnya dia sudah terbiasa berada di dalam kandungan dan merasakan kehangatan di dalam perut mami nah setelah dilahirkan ke dunia jadi hal pertama yang dia butuhkan itu adalah kehangatan seperti saat berada di dalam perut mami jadi segera setelah bayi dilahirkan biasanya suster ataupun bidan ataupun dokter bakalan e, meletakkan bayi mami ke dalam pelukan mami disitulah bayi merasakan aroma tubuh mami dan merasakan hangatnya pelukan mami. Setelah itu, mami bakal dikasih tahu oleh suster ataupun bidan kalau bayi harus dilakukan IMD ataupun inisiasi menyusui dini. Cara melakukan IMD yaitu membuat bayi mencari puting mami sendiri jadi bayi yang diletakkan di pelukan atau di dada mami nanti dia bakal mencari puting mami sendiri dan setelah mendapatkan putingnya nanti bayi akan menyusui dengan sendirinya setelah menyusui, biasanya bayi baru lahir itu juga perlu um, dimandiin sama susternya setelah itu, baru dipakai baju dan dibedong. Nah, apa fungsi bedong buat bayi? Jadi, bedong itu fungsinya untuk membuat bayi merasa aman, merasa nyaman, dan hangat, seperti lagi berada di dalam rahim mami. Nah, jadi um, bayi yang baru lahir itu biasanya akan dibedong hingga satu bulan, supaya dia tetap merasa nyaman dan. Hangat, bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang tua zaman dulu yang ini merupakan mitos kalau kaki bayi diberong erat-erat itu bisa meluruskan kaki bayi yang bengkok. Um, sebenarnya kaki bayi yang bengkok itu nggak masalah sih mam. Soalnya bayi di dalam rahim itu kan kakinya masih lipat ya. Jadi kalau keluar wajar dongnya kakinya itu masih bengkok sedikit, tapi lama lamaan nanti kakinya bisa lurus sendiri kok mam. Nah jadi mami nggak perlu khawatir kalau kakinya itu agak bengkok sedikit. Dan gara-gara itu mami ngebetongnya kuat-kuat di bagian kakinya. Sebenarnya itu nggak bagus, nggak dianjurkan oleh dokter. Ya jadi betong itu fungsinya hanya untuk menghangatkan tubuh bayi dan membuat bayi merasa tenang dan menghindari bayi dari refleks kejut yang dimilikinya. Jam tidur bayi juga sangat penting dalam tumbuh kembang bayi baru lahir loh mam perlu banget diperhatikan oleh mami ya jadi bayi baru lahir biasanya dia minimal tidur 16-18 jam sehari nah uh, itu pada umumnya nah kalau di kasus saya di anak saya yang kedua, Bibi Kendrick dia itu maunya tidur raya seharian, saya rasa dia tidurnya bisa 23 jam dalam sehari <laughs> ya jadi dia kebanyakan tidur dan Uh, jarang banget uh, kebangun, meskipun dia udah lapar, dia nangis sebentar, terus setelah disusui langsung tidur lagi. Nah, jadi bayi itu beda-beda. Uh, yang penting tidurnya cukup. Uh, kalau tidak ada masalah, kalau dia jarang nangis. Uh, jadi bayinya itu bakalan tumbuh dengan sehat Kalau bayi yang baru lahir itu kurang tidur Itu biasanya ada masalah mam sama dianya Misalkan perutnya lapar, jadi sering bangun Ataupun bayi yang mengalami kolik Biasanya bayi itu sering banget mengalami kolik mam Kolik itu adalah uh, gas di dalam perut yang membuat bayi itu merasa gak nyaman Nah, biasanya kalau kolik itu bisa membuat bayi nangis berjam-jam mam jadi perhatikan ya mam, kalau bayinya nangis nggak berhenti-berhenti Meskipun sudah disusui ataupun sudah diganti popoknya Itu kemungkinan besar bayinya merasa nggak nyaman di dalam perutnya Jadi mami perlu menghubungi dokter supaya bisa mengecek bayinya Selanjutnya nah, kita bahas bu dan pipisnya bayi baru lahir Jadi bayi yang baru lahir itu bakalan pipis minimal 24 jam setelah dilahirkan dan pupnya itu minimal 48 jam setelah dilahirkan kalau babyku, baby kengken baby Ken, kemarin setelah dia lahir 5 jam kemudian itu dia ada pup dan pup itu warnanya hitam dan sangat kental sekali dan lengket sekali jumlahnya lumayan banyak ya mam tergantung masing-masing bayi dan dalam sehari itu pupnya untuk bayi baru lahir bisa mencapai 8-10 kali lo mam Nah, jadi dua e, mami perlu ngecek popoknya setiap 2 jam sekali supaya kalau ada pup itu enggak kelamaan di pantatnya dan ngebuat pantatnya itu iritasi. Kalau untuk pipisnya bayi itu juga harus sering-sering dicek. Ya, kalau bayi yang sering menyusu itu pastinya habis nyusu nanti dia bakalan pipis lagi, Mam. Untuk pipis dan pupnya bayi itu mami harus sering-sering cek. Kalau dia jarang pup ataupun jarang pipis itu artinya bayinya kurang ASI ataupun susu jadi ini juga merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan sama mami mami pernah kan dengar bayi yang sering gumoh tapi tau gak sih apa itu gumoh? nah gumoh itu adalah istilah muntah pada bayi jadi bayi itu kan lambungnya masih belum sempurna ya apalagi untuk bayi newborn yang baru lahir dan itu membuat bayi sering gumoh kalau dia habis menyusu jadi gumoh itu adalah muntahan susu yang akan dikeluarkan setelah dia menyusu nah gimana supaya bayi gak gumoh soalnya kalau bayi sering gumoh itu bakalan sesia dong asian diminumnya tipsnya itu supaya bayi gak gumoh mami perlu nepuk-nepuk pundaknya jadi bayinya itu taruh di pundak kepalanya kalau habis menyusu terus ditepuk-tepuk bagian pundaknya sampai dia bersendawa nah jadi untuk menyendawakan bayi itu setelah dia menyusui, harus langsung disendawain ya mam supaya dia nggak gumoh dan aslinya itu sia-sia kalau untuk tali pusar bayi biasanya bakalan copot dalam waktu 7-14 hari untuk perawatan tali pusar itu sebenarnya sederhana cuman harus lebih hati-hati kalau bayi baru lahir tali pusannya itu masih agak basah ya setiap hari mandi ataupun ngelak badan tali pusat babynya itu harus segera dibersihkan pakai kapas yang sudah dibasahin alkohol ataupun pakai alkohol swab jadi setelah mandi dan badan dikeringin um, bagian tali pusarnya itu bagian pusarnya bayi itu harus langsung dibersihin pakai um, alkohol kemudian jangan tersentuh apapun jangan dipakai minyak apapun cuman pakai alkohol aja supaya nggak infeksi dan juga tetap bersih. Jadi waktu mandi ini tuh juga harus hati-hati banget, mam jangan sampai kesentuh tali pusarnya. Jadi kalau mami nggak bisa menyusui ataupun aksinya nggak keluar, otomatis bayinya itu harus diberikan susu formula. Untuk pembelian susu formula kepada bayi, pastinya mami memakai endot botol untuk bayinya. Nah untuk dok botol itu pastiin harus bersih dan steril. Jadi setiap selesai pakai, itu botolnya harus langsung dicuci, kemudian disterilkan pakai air panas atau steamer, setelah itu baru boleh dikasih lagi ke bayi. Ya, soalnya kalau e, botol yang nggak steril itu bisa nyebabkan bakteri masuk ke dalam Uh, usus bayi dan ngebuat dia sakit perut ataupun bisa ngebuat bayi itu sakit jadi kan kasihan ya mam kalau bayi baru lahir sakit perut jadi perhatiin kebersihan dari the botolnya baby ataupun empengnya semua itu harus sangat steril jadi sekarang kita bahas tentang kebersihan fisiknya bayi um, untuk mata bayi itu biasanya kadang ada kotoran di bagian dalam matanya itu bersihnya pakai kapas steril yang dikasih air ataupun pakai tempat kemudian bersihin pelan-pelan dari bagian dalam ke luar mata atau untuk kebersihan hidung kalau misalkan bayinya pilek atau ada lendir di dalam hidungnya itu mami bisa pakai e, penyedot ingus seperti ini ini adalah penyedot ingus bayi jadi ini dimasukkan ke dalam hidung bayi kemudian mami sedotnya pakai ini Nah, jadi jangan sekali pakai tangan mami Ataupun pakai benda-benda tajam lain Untuk mengeluarkan kotoran di dalam hidung bayi Soalnya itu bisa membuat infeksi di dalam hidung bayi Sedangkan kalau untuk kotoran telinga bayi Itu nggak perlu diapa-apain ya, mam Soalnya nanti kalau udah agak banyak Biasanya kotoran bayi itu bisa keluar dengan sendirinya Jadi nggak perlu diapa-apain Apalagi pakai cotton bud untuk um, mengeluarkan kotorannya Itu biasanya bukannya mengeluarkan kotoran Biasanya kotoran itu akan makin masuk ke dalam telinganya nah, jadi untuk telinga bayi itu biasanya nggak ada perawatan khusus kadang kita bisa ngelihat di kepala bayi itu ada kerak-keraknya nah itu kerak-keraknya bisa dibersihin pakai baby oil kemudian pakai brush atau sisir bayi khusus yang lembut bisa disisir kemudian nanti teraknya itu bakalan copot-copot dan habis itu kepalanya bisa langsung dicuci. Nah, kalau untuk kuku bayi, Mam, itu biasanya tangan bayi dipakein sarung tangan supaya kukunya itu enggak mencakar bagian mukanya. Nah, kalau nggak dipakein, Mami juga boleh e, menggunting kuku bayi setiap tiga hari sekali. Soalnya kuku bayi itu memang benar-benar tajam banget dan itu cepet banget panjangnya, jadi itu harus setiap Seminggu sekali atau dua kali digunting. Oke, okay, Mam, jadi tadi itu beberapa tips yang saya bagikan kepada kalian: Mami baru atau Puma tubi yang belum tahu gimana caranya merawat bayi baru lahir. Semoga tips-tips ini bermanfaat, dan kalau kalian suka, jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Sampai jumpa di video berikutnya.